Ayo, bangunlah, dan tatap matamu. Dengarkan baik-baik, aku titipkan merah putih ini kepadamu. Jaga dan rawatlah dengan baik. Jangan biarkan setetes jatuh di merah bayi. Semangat pemuda pemuda itu menurutku bukan soal umur tapi soal semangat kenapa Soekarno hanya perlu 10 pemuda